Pohon beringin Soekarno di Atambua tumbang. Pohon beringin yang ditanam oleh Presiden Soekarno dan Bupati Belu Pertama A.A. pada tahun 1954 akhirnya harus tumbang diakibatkan cuaca hujan beserta angin kencang. Akhirnya pohon beringin, kota Atambua tumbang. Tumbang, tumbang. tumbang. Eh, kasihan. Pohon bersejarah di Kabupaten Belu nih. Tancabut. Eh. Tancabut. Cabut dengan cerakar. Woi, oh, hujan tadu. badai. Woi, awas kabel nih. Beres, maju naik, maju. Aduh. Aduh. Pohon bersejarah di Kabupaten tadu. Belu. Pohon beringin. Kita ambil kerucut ke sana. Kasihan eh. Eh, kasihan.